Wah, wah, wah lihat teman-teman, di sini ada mainan. Wow, lihat teman-teman, di sini mainannya ada dua. sini ada Groot dan juga Roket, teman-teman. Widih mantul sekali ya teman-teman, Groot dan Roket ini. Groot ini si manusia kayu ya, teman-teman. Dan si Roket ini sedang membawa senjata. Yuk, kita masukkan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul. Kita cari lagi mainannya, teman-teman. Wah, wah wah lihat teman-teman, di sini ada mainan lagi. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Wonder Woman. Widih, mantul sekali ya, teman-teman. Wonder Woman ini cantik sekali. Widih, besar sekali ya, teman-teman. Yuk kita simpan. Yuk kita cari lagi, teman-teman. Wah wah wah, lihat teman-teman, di sini ada banyak sekali mainan. Widih, mantul sekali teman teman yuk kita ambil satu persatu wow lihat teman teman disini ada iron man Widih, mantul sekali ya teman teman iron man nya berwarna merah yuk kita simpan lagi ke kotak ajaib wow lihat teman teman disini ada monster Monster ini musuhnya Ultraman ya, teman-teman ekornya besar sekali. Yuk kita simpan. Wah wah wah. Lihat teman-teman di sini ada Ultraman biru. Wow, mentul sekali ya, teman-teman cakep sekali Ultraman ini. Lihat tanduknya tajam sekali, teman-teman. Yuk kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada Anman. Wow, mantul sekali ya, teman-teman! Anemen -teman. ini, si manusia semut, dia bisa membesar dan juga bisa mengecil. Wow, mantul sekali! Wah, wah, wah, lihat, teman-teman! Di sini ada Spider-Man. Wah, wow, mantul sekali ya, teman-teman! Spider-Man ini berwarna merah biru, mantul sekali, mantul suruntul. Wow, lihat teman-teman di sini ada Black Panther. Widih mantul sekali ya teman-teman Black Panther ini si manusia kucing hitam. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman di sini ada Deadpool. Wow, mantul sekali ya teman-teman Deadpool ini berwarna merah. Matanya hitam dan dia membawa pedang teman-teman Dua pedang Wow oh, betul no. sekali Widi, widih Lihat teman-teman di sini ada Iron Man lagi berwarna hitam Widih mantul sekali teman-teman Tangannya berwarna emas Kakinya juga berwarna emas ya teman-teman Wow mantul sekali Kita simpan Widi Widi, lihat teman-teman di sini ada tors si manusia palu. Wow, keren sekali ya teman-teman tors ini dia membawa palu yang begitu besar kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada Hulk. Super Hulk friend. Sorry. Widi mantul sekali ya teman-teman Hulk ini si manusia hijau. Widi Widi. Wow lihat teman-teman di sini ada Kapten Amerika Iya, mantul sekali ya teman-teman Kapten -teman. Amerika ini yang bedia membawa tameng teman-teman kita simpan Wow wah wow, wow. lihat teman-teman di sini ada Ultraman lagi di sini ada Ultraman red ya teman-teman Jadi -teman. mantul sekali ya teman-teman Ultraman Red ini dia berwarna merah dan juga berwarna silver mantul widi widi lihat teman teman di sini ada Bapak Haji Thanos lihat Thanosnya ini dia pakai baju berwarna emas dan juga dia pakai peci ya teman teman mantul sekali kita simpan widi widi sini yang terakhir ada Iron Man lagi teman teman berwarna biru Wow, mantul sekali ya teman-teman Ultraman ini. Eh Iron Man, teman-teman berwarna biru. Wow, kepalanya juga bisa geleng-geleng. Teman-teman, wow, keren. Wadidaw, wadidaw. Lihat, teman-teman di sini kotak ajaibnya sudah penuh mantul. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Waktunya kita bawa pulang.